Guys, kita mendapatkan map baru guys, Alpine. Oke, okay guys. Karena ini event New Age, jadi kita coba ke Snowfall ya, guys. Kita coba ke Snowfall ya, guys ya. Oke, okay, di sini kita sudah memakai surfboard yang biru. Oke, okay, nanti nanti kita siapa yang setuju, nanti kita akan full warna biru, guys. Ya. Yeah. Oh so, biru putih lah atau enggak putih atau enggak biru aja gitu ya siapa yang setuju guys yang setuju like oke okay. oke okay, guys oke okay, udah nyampe mari kita ambil tinggurkan dulu mari kita looting ya kan okay, guys kita looting dulu guys Ada musuh soalnya di sini ini bagus ini mapnya Oke okay, guys, so dan dan dan dan dan, -dan, dan, -dan, dan, -dan. Temu, guys, tembong buang sih, gas kena. Oke okay, guys, musnya mati guys. Bar kita matikan dulu ya guys ya dia membuang-buang tuannya para sekali ya guys oke okay, guys oke okay, guys kita mati kita terlebih dahulu karena masih ada musuh ya guys ya. nanti kita mati pas lagi lawan musuhnya jadi kita mati kita dulu pas lagi musuhnya lagi looting nanti kita bunuh itu kesempatan bagus keboban guys nah, seperti itu lah ngebug guys Kita lihat guys di diluting penasaran renge Soalnya masih ada musuh lagi ya, kan? Aduh mama Oke okay, guys uh, Ya yeah. Kita ada konten prank kali ya. udah lama guys kita nggak konten lagi. Jadi subscribe. Subscribe gratis. nggak ada ruginya subscribe ya. Tinggal dipencet terus share ya. Yang paling penting share ya. Jadi jangan lupa share ya guys ya. Share dan bilang papa mama, ayah ibu, bapak bilang suruh subscribe ya guys ya. Atau teman-teman. Semuanya. guys ya. Karena itu sangat membantuku. Jika kalian mau mendapatkan pahala. Ya. Bantu saya saja. Bantu saya. Tembus 100 subscriber guys. Di konten-konten yang menarik nantinya. Benar kan ada musuh ada musuh guys jadi ya udah ya udah ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. di part 7 ya ini part 7 apa apakah kita bisa master guys Oke okay, sekarang di part ini kita master ajalah karena kita belum master si Platinum 4 guys ya okay. masih looting-looting aja ini dulu ooting-ooting aeh, uh, pentingnya, poin aku dapat guys ya, oke, okay. wah enggak ada musuh yes. min aku kugak ada musuh yes, ya guys ya, dah aku enggak tertarik dengan musuh nih, lapan nih, medkit bisa lah ya, bisa lah ya, bisa lah ya, udah kita looting cari musuh aja sambil looting guys ya. Yes, ya. Oke okay. um, hey, ada apa kalian main guys oh ya BTW ini bagus banget cakep banget mapnya tuh ada pohonnya kayak gitu guys kita sembari mencari kita sembari mencari jangan lupa subscribe like comment share ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, aku hitung mundur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oke okay guys, terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen ya. Alright, sekarang kita hanya mencari musuh saja. Dan kita, ini juga ada yang nonton kita malu, guys. terhadap malu ya, guys. Eh, ada musuh. Terus dibilang, guys. Tidak yes. ada musuh ya. Eh. Sini dong, turun dong. di atas mulu ya, kan. Oke, mari kita majuin, guys. Oke, kita pakai senjata jarak jauh aja. Kita di belakang sini, kita cari-cari. Oke, kita beli-beli dulu aja, SG2-nya nggak ada. Musuhnya pakai SG2, guys. bahaya ada bahaya Siti kita ambil koin dulu kugetan guys Maksudnya masih ada ga ya kita keker guys Oke kita lihat dulu ehm, scan dulu scan ga dulu guys ya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 Where are you? Dari situ guys, ternyata. Waduh, waduh, wah, bikin kesel ya, guys. Musuhnya nggak tahu di mana. Ya udah, guys, kita lanjut lagi. Yey, nambah 23 diamond 1. Oke. Okay. Uh, jadi untuk part ini kita akan 20 menitan mungkin ya. Karena kita ngejar diamond 2 lah, mungkin atau diamond 3. Oke, okay. oh iya aku baru ingat guys. Uh, jadi di sini aku udah punya pet yang ini, yang baru. Aku namain Crazy Pet. Ya ini emotnya, emotnya kayak gini doang, dua doang ya guys ya. Pet skinnya ini udah aku maxin ya. Terus juga aku kemarin dapet yang cewek guys. Kita nggak punya Kelly guys. Nah aku baru mau buka sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim Mari kita pakai. Oke okay guys, uh, di sini kita udah pakai, guys ya. mereka buku banyak banget. Oke, okay. kita pakai ini saja terlebih dahulu atau pakai yang cowok, guys ya. Siang cowok aku juga punya yang buat yang ini. Nah, oke okay guys, kita yang aja. Maskernya kita tiadain dulu ya, guys ya. Biar full. Ah, aja aku juga punya ini guys baju sama ini lah nih punya guys tapi sekarang kita judulnya uh, kita pakai yang baru aja kalian yang punya subscribe guys kalian pasti punya lah jelas gratisan guys oke okay. oke okay guys nggak uh, dapat alpine alpine guys maaf ya aku dapatnya malah Portagori. oke okay, nggak apa apa yang penting ini mirip-mirip lah sama Alpine. Nah, Alpine itu kalau kata aku ya, kalau kata aku itu 11 12 sama seluruh map di sini, Pak Kalahari soalnya ada turunan naikan terus bermuda soalnya klasik. Terus Portugal juga soalnya ini lebih klasik lagi kayak banyak kayak lah. Sama Bermuda Remaster soalnya lebih diperbarui gitu. Jadi Mas gitu. Oke okay guys, di sini kita udah memakai seluruh yang ada di ini, gratisan ya. Cuma ada sedikit lah yang belum aku pakai kayak Yomos ini. Parasutku sama ini adalah, episinya adalah. Tapi kita cuma coba yang bagus-bagusnya aja dulu ya, nanti aja. Soalnya ini aku udah pakai juga kotak harganya ini. Kotaknya yang gratisan juga tuh. Aku pakai juga guys Oke okay guys Kita cari-cari senjata dulu guys Oke okay, Senjata kurang bagus sih Oke okay, Kita hati-hati aja dulu Soalnya kita gak ada senjata yang Lumayan bagus Oke okay. Pergi dulu nih Biar kepalanya gak keliatan guys Biar gak ketahuan Kita super hati-hati sama musuhnya aja ya, ya kan kita super hati-hati aja ya guys tapi udah punya keluar aman lah aman lah ada punya gelulang tapi hati-hati juga sih hati, -hati juga guys tapi walaupun udah punya bagus kayak dua gitu hati-hati aja terus masih takutnya apa ya guys ya Wih, tasnya full 3. Lumayan. Oh iya, kan ini zona biru ya, guys. Lantas dari tadi rame gitu. Rasanya rame banget, ya kan. Barunya ada, guys. Oke. Cari SG2 aja, lah, ya. Tuh, ada lagi yang perang, tuh. Ada yang lagi perang, guys. Ada yang lagi perang, guys ya okay, okay, okay, okay. please yes okay, guys oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, guys oke okay, banget guys oke okay, guys kita tinggal lawan musuh udah berdebar-debar tuh lawan musuhnya mana sih weh gak punya senjata bagus nih weh mana eh, ini ada dua lagi nih lumayan sambil looting looting ayolah ayo, kan bawa lagi guys musuhnya kabur guys kabur aja dulu kita bokong ya oke dalam ngemin FF semua bisa dibokong situ waktunya beruap lah nggak punya duluan eh, punya, punya medkit lagi guys oke oke oke Hey guys, ¿cómo están? Okay, gracias por